Kali ini, saya akan putarkan sebuah film warisan yang diperebutkan. Jangan lupa subscribe dan like movie Zikri. Film dimulai dengan seorang anak laki-laki bernama Adam. Dia adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Keluarga mereka sangat bahagia dan saling sayang menyayangi, namun tidak bagi Adam. Ayahnya lebih menyayangi Diki daripada Adam. Momen mereka selalu direkam. Adam yang mengimpikan sekolah bola namun ditentang oleh ayahnya dan untuk berhenti. Singkat cerita momen ulang tahun dirayakan yaitu ulang tahun ibunya. Seiring waktu yang berlalu, ibu Adam Jatuh sakit dan meninggalkan mereka semua. Adam bekerja di sebuah perusahaan yaitu bank ternama dia sebagai operator. Sementara itu laras adik Adam memiliki sebuah perusahaan panti jompo yang ia kelola. Dan ini adalah Diki, adik mereka selalu mendapatkan uang dari bapaknya, memang senang betul. Pekerjaannya hanya untuk membeli tepung beras dan tepung terigu. Itu terus dia lakukan. Dan ini Pak Dahlan dengan istri keduanya. Ia selalu pergi ke perusahaannya Salma Quiche. Inilah perusahaan Pak Dahlan, Salma Quiche. Ketika Pak Dahlan mau pulang namun tiba-tiba Dokter memfonis Pak Dahlan dengan kanker hati. Ia diminta untuk istirahat. Pak Dahlan pun menelepon seluruh anak-anaknya untuk berkumpul di rumah. Di sisi lain, Laras yang mesti mencari donasi untuk panti jomponya. Mereka pun datang, Adam, terkecuali Laras. Yang masih mengingat masa lalunya. Yang dimana masa lalunya tersebut. Ketika mengetahui ayahnya telah menikah lagi. Dan dia sangat terpukul. Kita kembali ke Diki. Yang dia pikir hanya dia yang dipanggil. Ternyata kakak-kakaknya juga dipanggil. Bah Dalan pun tiba atau ayah mereka. Di sisi lain, Laras meminta tukar dengan Adam karena tak ingin berdampingan dengan ibu tirinya. Pak menyuruh pacar Diki untuk menunggu di luar karena ini pembicaraan keluarga. Ayah mereka mengatakan akan membagikan 70% dari saham Salma Quinn. Setelah mengetahui semuanya, Adam meminta riseng dari kantornya mereka bertiga pun diperkenalkan oleh karyawan Salma Quince dan akan mendapat voting di mana nanti akan menjadi ketua baru bagi Salma Quince satu persatu Adam Laras Diki memperkenalkan sistem-sistem dari mereka semuanya di sisi lain ada sisi orang yang sedang memantau Tak lama dia bertamu ke rumah Pak Dahlan, yaitu Pak Sanusi, orang yang memantau Salma dan dia menawarkan Salma sebanyak 5 miliar. Namun Pak Dahlan menolaknya. Lama, Diki, anak kesayang Pak Dahlan keluar, dan Pak Sanusi melihat celah dari Pak Dahlan. Diki pun pergi dengan pacarnya untuk pergi konser. Bersama-sama Dan inilah pekerjaan baru mereka untuk merubah hidup Dan penonton sangat menikmatinya Tak lama dia dihampiri oleh kepala staf dari kafe tersebut Dan mengajaknya ada barang bagus Yaitu barang yang bisa membuat kita terbang melayang-layang Sampai ke langit ketujuh dan itu pun tak ingat datunya kita Namun Diki disadarkan oleh pacarnya Sementara itu Ayah mereka dan kakak-kakak Diki sedang menghitung keuangan yang jebol. Mereka pun memikirkannya. Tak lama Diki datang dan Diki pun langsung dituduh oleh kakak-kakaknya. Karena telah menggelapkan dana dari perusahaan, Diki pun pergi. Perasaan Diki hancur. Dia pun pergi menemui manajer yang ia tawarkan ada barang bagus. Ternyata, kafe tersebut milik pasan sih. Pak Sanusi pun memanfaatkan momen tersebut. Demi bisa memanfaatkan Diki, dia pun memberikan barang secara gratis dengan syarat harus mengantarkan paket Pak Sanusi. Namun, itu ternyata jebakan. Setelah menikmati tepung beras, Diki pun pergi ke tempat tujuan yang dia sampaikan oleh Pak Sanusi. Tanpa sepengetahuan Diki, dia telah dihadang oleh beberapa anak buah pasanusi Sanusi dan dihajar oleh anak buah pasanusi Sanusi lagi dan anak buah pasanusi melaporkan bahwa semuanya telah beres dia membuang sampah tersebut tak lama video Diki dikirimkan ke bapaknya dan Pak Sanusi menelpon bapak dia mengatakan kepadanya harus mengembalikan barang yang dia curi Diki. di sisi lain Ayahnya menanyakan perihal masalah tersebut, namun lagi-lagi Diki dibela oleh ayahnya, yaitu Pak Ayahnya pun berencana untuk menjual Salma Disinilah emosi Adam memuncak, dia pun mengeluarkan seluruh sakit hatinya kepada bapaknya. Adam pun kembali ke kolok ke kontrakannya atau makosnya deh lebih lebih cepat dan laras pun kembali ke panti jumponya. dan si pembuat masalah memecat seluruh anak buah Salmakwitz di sisi lain ibu tiri mereka mencari pemasaran yang lebih tinggi lagi daripada pasan usin namun ternyata kosong Pak Samus yang telah kehilangan kesabaran menerobos rumah Pak Dalan dan memukul anak padahal Dan Pak Samus yang mengatakan kepada Pak Dalan pilihannya cuma dua: tanda tangan akta ini atau kembalikan barang. Karena ulah anak kesayangannya, Pak Dalan pun memberikan jempol. Namun baru mau menertangani ia telah pergi selamanya. Kepergian bapaknya. Membuat sangat tercengat sangat sangat terpukul oleh anak-anaknya Termasuk anak yang sangat beban ini Dan istri tercintanya Tak lama ibu tiri mereka meminta Untuk menandatangani surat perjanjian jual beli tersebut Namun kakaknya Adam Laras menantang keras Laras pun menuduh ibu tiri mereka Kalau setelah mendapatkan persen dari penjualan tersebut Tak ingin mendapatkan penghinaan, Dia pun memutarkan rekaman ayahnya Mereka bertiga pun kaget Tak percaya apa Yang sudah mereka dengarkan Dan Ayah mereka meminta untuk ibu tiri mereka Sayangilah anak-anaknya Setelah mendengar semuanya Adam, Laras, Diki Saling memaafkan Dan ibu tiri mereka juga Diki yang melihat seluruh nasib karyawan karena dipecat karena ulah dirinya tersebut Dia pun terketuk pintu hatinya untuk tidak meneratangi surat tersebut dan menyerahkan diri ke polisi Mereka pun mendapatkan kabar kalau Diki telah menyerahkan diri ke polisi Adam yang berusaha keras untuk membebaskan adiknya dan meminta kepada polisi untuk direhabilitasi. Polisi yang telah mengetahui kabar Pak Sanusi datang diam-diam menyergap mereka. Mereka pun ditangkap oleh Densus 88 dan Dardor Jambik. pun mendapatkan tentang Pembelajaran dari Rehabilitasi tersebut Kita kembali ke Salma Quiz Yang dimana Laras mendapatkan Poin lebih banyak daripada Adam Namun Laras menyerahkan pimpinan kepada Adam Karena dia tak mungkin Mendapatkan atau menjalankan Dua perusahaan dan Adam pun menerimanya Tak lama Diki pun datang dan telah sembuh ia disambut oleh keluarganya dengan penuh suka duka dan kebahagiaan yang tiada tara. Adam pun melihat kursi roda yang dipakai ayah dan ibunya. Film pun tamat. Ingat warisan bukan tentang harta tapi warisan tentang bagaimana kita bersama keluarga untuk saling tolong menolong.